Hai halo guys kita kali ini bawa modal 50000 aja ya bosku Oke okay. gua mau coba berbagi pola yang gua mainin ini ya Pola ini udah gue pakai berulang kali dan membu membuat gua cuan setiap harinya Ini pola gua dapetin dari nonton juga ya bosku Jadi kalau kalian mencari tontonan yang bagus ini, gue, gue udah acak-acak semua video-video yang ada di YouTube dan pola ini yang paling work buat gue ya. Pola ini paling... apa ya? Paling valid lah menurut gue ya. Ini valid banget, akurat banget polanya. Tapi ya, dibarengin juga dengan air tip, ya bosku ya jangan lupa untuk lihat RTP juga karena RTP itu sumber utama kita dapat jam gacor ya bosku ya karena jam gacor itu susah untuk nentuinnya dikarenakan RTP di setiap websitenya masing-masing berbeda bosku di bis kenapa bisa be, bisa berbeda begitu karena ya jumlah pemain yang ada di website di masing-masing websitenya juga berbeda ya bosku ya. Jadi semakin banyak pemain di website itu yang memainkan game Get of Olympus ini, kakejus ya. Semakin cepat juga dia jam gacornya akan uh, berubah ya, akan berputar terus ya. Rtp-nya semakin cepat juga, tapi semakin sedikit pemain yang memainkan game itu ya juga semakin lama ya. Dan kemungkinan untuk jp-nya juga semakin berkurang ya bosku ya tapi uh, perlu di garis bawahnya juga kalau cepat kalau kita dapat website yang bagus itu juga mempunyai resiko yang besar juga ya bosku ya kalau kita tidak tahu jam-jam gacornya salah-salah menentukan jam gacor itu bisa jadi tewas buat kita ya bosku ya Tad, makanya gue coba untuk berbagi semoga kalian bisa memahami video yang gue buat ini ya Bagaimana bosku, menurut kalian permenang gua agak sedikit bar-gebar ya gua langsung di dibat, bed dibat seribu ini, tapi gak apa-apa bosku Kita santuy aja, soalnya gua udah lihat RTP-nya udah deket kok bosku ya RTP-nya udah deket, mendekati ya Waduh, waduh, waduh, jangan sampai boncos, ayo, ayo Ayo, waduh, udah degan ya bosku ya Ayo dong, petirnya dong Ayo kakek Zeus kasih petir lah Aduh aduh aduh Rungkat, rungkat, rungkat Nggak apa-apa Rungkat Rungkat juga gue weh nggak nggak jadi dong Nggak jadi dong Yoi Nggak jadilah lah ya kan Memang suka bikin deg dekan ini emang Zeus ini deg dekan banget gue asli Tinggal 850 perak bosku Lihat aja bosku gile gile Wow. Oke, okay, nice banget. Yuk, kali kalian yang mana? Nice. gila dapet mahkota connect, Bosku. Tambahin kali kaliannya jus. Aduh. Tapi enggak apa-apa deh. Ya. Balik modal ya, Bosku. Udah sedikit lagi sih 3.000 lagi kita balik modal. Aduh, sinyal. lu uh, bapok sinyalnya birunya konek, biru konek oke oke nice jos marco jos oke okay, mantap sekali bosku cincinnya juga petirnya dong, jangan pelit-pelit buset dah ayo lagi Aduh gelaran kasih kali lima gak connect lagi Oke okay, nggak apa-apa ya bosku Namanya juga gratisan kita dapet udah lumayan ya bosku ya Sudah lumayan kita dikasih sama kakek jauh segini ya Oke okay, nice Oke okay, good job Oke okay. nih dapat lagi kan bener apa kata gue kan udah deket kan momennya untuk kita dapat return to player nya RTP-nya hmm kendala gue cuma sinyal nih ya asli kalau sinyalnya nggak bapok juga, Buuh, langsung ini. harapnya sih, maksudnya kalau nggak dapet masukin juga, nggak apa-apa. Yang penting modal kita udah dapat dua tiga kali lipat, kita caw ya. Kita cabut, kita WD aja kalau udah dapet. Jangan lama-lama, aduh nyaman ya sambil rebahan bosku hmm. ini perkelahian udah banyak tapi ya hmm. Gue ini ya buat lu lupa ada, jangan sambil dipantengin tuh layar hp jangan sambil dipantengin ya jangan dipantengin terus karena kalau lu pantengin terus ya dia malu-malu ya bosku Jangan diliatin terus. Mending cewek lu lo liatin tuh. Tapi jalan lagi sama tetangga. Eh tetangga. Sama sohib lu. Jadi mendingan nih yang dilewat diliatin cewek lu aja ya. Jangan terlalu fokus ini kita udah dapat profit 50 ribu Bosku. Tapi kita gasken dulu lah. Kita gasken dulu. Barangkali dikasih lebihan ya, dikasih lebihan sama ekong-kong Kece satu ini, engkong kece. Nah, kece. Wih, anjir, banjir, banjir banget, sumpah. Gak pakai buy spin gue ya. Gue belum buy spin ini oke, okay, kuningnya jus, aduh oke, okay, nice banget kuningnya dong, kuningnya connect dong aduh Gasken, ayo, jus, nice kuningnya dong, kuning pasti connect enggak connect, lu gila ya <tuh> ayo petir nah jadi, pecahnya cuma sekali-sekali aja, ya. Nggak apa apalah sekali kalau mahkota kota lagi kita dia. Ya. Why not? Oke, oke, oke, oke, oke. Ditambahin kita ya, Bosku. Ditambahin, dapat lagi kita tambahan free spinnya, Bosku. Uh, uh, ayo gas langsung Ayo satu lagi dapat lagi Oh mantap bosku Konek ya Cincinnya connect bosku mantap sekali Yoi mega dong auto Belum dapat sensanya nih Nggak apa-apa lah nggak dapat sensa yang penting kita Wede ya bosku yang penting kita wedding, gak perlu sensa-sensaan bosku yang penting kita WD Lu oh, dikasih lagi gokir udah habis mau kita wedding, ya, masih dikasih lagi. Coba kita lihat dapatnya berapa ini. Aduh, bapuk lagi sinyal. Cuk, jancuk, jancuk, jancuk. Oke, okay, mantap sekali. Ini dia the best emang kakeknya sini. Oke, habis ini kita WD aja ya bosku. Jangan lupa dukung terus gua dengan cara like, komen, dan subscribe ya bosku. Silahkan bagi yang mau coba website yang gue mainin ini, linknya gua taruh di kolom komentar dan di tentang channel ya bosku. Oke, jaga kesehatannya semua. Salam WD, salam jackpot, salam sensasional. See you guys semuanya, bye-bye. Happy WD. Oke, kita cabut dulu. Bye bye. Kita WD Mosq 200 300.000, mantap.